Welcome back to my channel Aku punya masalah dengan insomnia atau kesulitan tidur Dan waktu tidurku sangat singkat Yaitu hanya 4-5 jam per hari Tiap hari aku tidur di atas jam 1 malam Jika aku tidur jam 9 atau 10 malam Aku akan tiba-tiba terbangun beberapa kali di tengah malam itu membuatku menjadi sakit kepala. Seluruh badanku sering mengalami sakit. Mudah sakit, susah berkonsentrasi, mengantuk pada siang hari dan moodku menjadi kacau. Akhirnya aku mencari-cari di internet, ketemulah tips sleepy. Deep Sleepy adalah madu herbal yang berguna untuk membantu mengatasi kesulitan tidur atau insomnia, memperbaiki kualitas tidur, menyegarkan tubuh, meningkatkan imunitas, dan masih banyak lagi manfaatnya. tips Sleepy ini terbuat dari madu, ekstrak bunga chamomile, biji pala, akal varian, dan lemon balm. Kita nggak perlu khawatir karena di ini sudah bermipu, halal, tidak menyebabkan ketergantungan, dan tidak ada efek samping sehingga aman untuk dikonsumsi. Aku selalu minum ini 1-2 sendok teh sejam sebelum tidur. Rasanya enak Setelah aku minum ini Aku bisa tidur jam 9 atau 10 malam Dengan minyak dan tanpa tiba-tiba terbangun di tengah malam Akhirnya aku bisa merasakan namanya tidur nyenyak Untuk kalian yang punya masalah insomnia Atau kesulitan tidur seperti aku Aku rekomendasiin minum Tips Sleepy. Untuk link pembelian Aku taruh